Live abang L dengan Papa Bilar gemesin banget. Abang L panggil Papa Papa ya ke Papa Bilar. Apalagi saat ia begitu cerdasnya buka koleksi jam tangan Papanya. Ya, ya. Papa. Iya. Abang lagi ngapain? Untuk atik ya. Wow, mana wawunya? Wih, tutup tutup, tutup, tutup, tutup Wih, dia suka jembrol ini tutup, tutup, nangis deh. Coba, coba tutup, nah. Aus, nah. Aus, nah. tutup nah. nah, Tutup Nah, pasti nangis Nangis kan? Nangis kan? Nangis kan?